Ini lumayan kenceng. Ini udah sore banget, ya. Udah setengah 6. jadi kalau dari belakang, dari bawah, kita kelihatan tuh hmm. kemana lagi, ya. Jadi, liburan kali ini enggak banyak bikin konten, guys soalnya kan aku liburannya juga dibilang cuma berapa jam ya berangkat dari rumah juga jam 12 nah ini sampai sore nanti malam kita jajan jajan itu jajan es krim ya aku mau jajan es krim sama kade aku. Cing-cang Cing-cang Cing-cang Tuh Maksudnya oh, sebelah saya itu turunnya Atau ini turunnya sebelah mana Berarti muter dari sana mungkin Beda-beda ya -beda. <tuk> hmm? kan? <tuk> Kalo pulang sih, oh, Untuk sama <tuk> ini Tergantung <tuk> <Tuk>, <tuk> Oh ini <tuk> gerbang Aaaaah oh, <ini tuk> <dapak>. oh, <tuk> Kayaknya bunganya lebih pada mekar deh. Waktu aku kesini aku belum mekar loh. <laughs> Aku udah ganti kostum, sama sama ada aku. Kita udah nyampe di CKS. Jaga, jaga mata, jaga hati. <laughs> Guys, jadi, <laughs> uh, jadi kita sekarang ini kan baru di gedung satu ya dulu ke sana ya biasa buat kamera, ya itu tuh oke okay. nanti aku mau ke atas ini jangan lupa terus ikuti keseruan kita So, kalau dari atas, aku nanti naik ke atas deh aku mau foto dulu, terus aku mau naik ke atas atau aku naik ke atas dulu ya nanti susah dijemput aku ke atas ya sana aku mau video dari atas soalnya. oke okay. okay. jadi sekarang aku mau nyobain naik ke atas ya sambil juga gitu, -gitu. oke, okay, di sini dingin banget udah aku ngebawa jaket yang tebel Dari atas ini ya Kamu gak justru ke atasan? Aku gak bawa tongsis Tongsisnya aku taruh di ransel. Okay. Oh ya. Ini bisa lihat Ini bisa juga sih ke atas Misalnya aku tuh mau Tahu itu ya Dari atas ya namanya belum terlalu ke atas banget masih di sekitaran sinilah masih di tengah-tengah nah ini kalau dari atas ya guys kalau dari atas tuh bentuknya lebih bagus lagi gitu bisa kelihatan Ben... Oke, okay. ini aku udah agak naik lagi ke atas, dan udah kelihatan ya, bagus. deket ya Susan Sudah <tuh>, Susan di zoom lima jadi kayak gini ya <tuh>, Di gedungnya, di tengah-tengah, ini bagus terus. Anginnya lumayan kenceng. Ini udah sore banget, ya. Udah setengah 6 Jadi, kalau dari belakang, dari bawah, kita kelihatan tuh. Dari bawah, udah kelihatan kan di sana, di ujung, terus dua diapit dua gedung juga. Ini bagus banget yang kemarin udah aku upload di. Channel YouTube sebelumnya itu ya, konten aku sebelumnya kan udah sempat aku upload. Sekarang aku udah kesin lagi, dan udah mau nyampe ke atas. Oke, ini aku hai, hai, hai, gini tapi hai, lagi lihat, halo, guys, di masuk masyarak aku gede banget, <laughs> Hah? Oke, okay. guys, kalau kemarin kan kita sampai malam di pantai. bakalan ada kameran. Jadi menjelang bulan puasa, guys. Katanya sih tadi yang aku denger itu dari tanggal 9 sampai 18 April kalau nggak salah. Tapi nggak tahu mungkin tadi pagi udah ada atau gimana ya. Jadi karena kita kan datangnya kan agak sore jadi nggak tahu. aku kedinginan loh padahal aku malah aku malah pakai baju gamisnya tipis banget jadi mungkin kan karena capek juga kecapekan di jalan belum kayaknya sih belum Ingin ini posisi malam ya bagus banget pokoknya pas sudah malam lampunya apalagi kalau bener bener udah malam ya lampunya udah nyala semua gitu guys bagus banget loh oke okay, kita lanjut lagi kemana ya guys kita bakalan mau lanjut lagi siapa hari kan Thank hey, guys Boleh datang, boleh foto-foto.